Jami keluargamu lagi. Tapi ini desaku. Shh. Kamu jangan bilang begitu. Ini bukan desamu. Kamu bukan warga sini. Mungkin kamu pernah mimpi, pernah tinggal di sini. Pergilah. Pergilah! Jangan biarkan kami mati. Tidak, aku mau tetap tinggal di sini. Paksa saja dia pergi. Kita bunuh saja jika perlu. Lebih baik dibunuh. Kau tidak ada yang tahu. Bunuh. Baiklah. Bawa dia dari sini. Ingat darahnya jangan sampai tertumpah atas nama desa kita. Bawah, ayo, ayo, ayo, pergi hey. kau, pergi kau, pergi, kita saja ini, kita bisa saja dia habis saja wabah ini, habis saja wabah ini, kita bunuh Bunuh, <laughs> bunuh, no, bunuh, no, bunuh no, no. wabah! Bunuh, bunuh dia, bunuh dia! Siapa kau? Aku lah wabah itu. Fe, perempuan memang wabah besar. Makanlah Ternyata perutmu itu besar juga ya Ini, makanlah Kupikir kakak adalah dia Iya Siapa maksudmu? Yang membawa semua perempuan di desaku ke tambang itu menurutmu? Dia adalah pimpinan dari tambang itu. Entahlah. Cuma sekali aku melihatnya dan dia selalu memakai topeng emas berwajah pria. Aneh sekali. Sepertinya kita sedang dihadapkan oleh persoalan identitas. Besok aku akan selidiki apa yang sedang terjadi di desamu ini. Tidak perlu kau jelaskan. Aku sudah tahu mengenai desa ini. Bagiku, pilihan kalian tidak masalah. Tapi satu hal yang harus kalian pahami. Pandangan kalian terhadap wanita terlalu picik. Kami bukanlah pembawa wabah. Aku juga tahu. Dan aku tahu soal ramalan itu. Ramalan apa yang kau maksud? Kembang semerbak. Memerdekakan kami. Terus terang. Aku merasa terhina. Tapi sudahlah. Kedatangan kuku Maria adalah untuk menanyakan orang yang selalu memakai topeng emas pria. Siapa dia? Sulit untuk dijelaskan. Aku tidak akan sanggup menjelaskannya. Aku bisa membantu. Bunuhlah aku. Itu yang terbaik buatku. Aku tidak akan sanggup mengatakan siapa dia sebenarnya. Noto! Noto! Siapa dia? Dia pasti menemui orang yang kau tanya itu. Dan pastinya dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat menarik. <laughs> Kenapa kau tega melakukan itu, Noto? <laughs> kau sudah mengganggu tidurku. Berita yang kau bawa harus penting. Soal ramalan itu, banyak sekali ramalan yang ada. Tapi tidak semua ramalan patut didengar, bukan? Soal perempuan itu, kemang semerbak memerdekakan. Siapa yang kau maksud dengan ramalan itu? Dia sangat sakti, dia maha dahsyat. Hmm. Dan kau jatuh cinta pada perempuan itu. Aku tidak suka perempuan. <laughs> Kalau begitu kenapa kau tidak bunuh saja perempuan itu? Biar kita buktikan apa dia perempuan yang dimaksud dalam ramalan itu. Aku Kau tak sanggup membunuh perempuan itu. Lantaran kau memang mencintai wanita itu. Dengar! Pemuda ini sedang jatuh cinta dengan perempuan itu. Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Jangan! Bunuh, dia! bunuh, Jangan bunuh aku. aku! Aku cuma membawa berita ini. Kau tidak perlu memberitahu kemari, Goplo. Seharusnya kau bunuh perempuan sudah itu. Kau hanya membuang-buang waktuku saja. <tuk> <tuk> Lepaskan. <laughs> Lepaskan Kalian juga ingin menikmati kelinci hasil buruanku Kami bukan seperti yang kau kira Apa maksud kalian? Kalian tidak suka kelinci? Bukan, kami bukan pecinta sama jenis Aku tidak mengatakan itu salah Kami hanya ingin tahu, supaya jelas semuanya Jelas untuk apa? Kedatanganku ke desa ini bukan untuk mengubah tradisi. Dan yang kau lihat bukanlah tradisi kami. Kalian bermaksud melawan apa yang sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah. Kami akan tetap melawan apapun penyebabnya. Bantulah kami, kalau memang kedatanganmu disertai niat yang baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang jelas kekuatannya melebihi kami. Kalau aku menolak? Itu pilihanmu. Kami tidak bisa memaksa. Aku harus menolak. Tapi kau kelihatannya peduli. Sama sekali tidak Aku hanya peduli pada anak kecil yang diusir dari desa ini Kau akan tahu lebih daripada itu Lakukan apa yang menjadi cita-cita kalian Jadi usaha kami sia-sia Baiklah, kami tidak suka memaksa Akhirnya kau datang juga kakak Tadi aku bertemu beberapa orang Sekarang kau makanlah